Assalamualaikum semuanya Aku Uci dan selamat datang di channel youtube aku Nah buat kalian yang baru aja ngeklik video ini Thank you banget Dan di sini aku jelasin bahwa channel aku ini ngebahas Tentang seputar program kehamilan Tips-tips untuk program kehamilan Herbal-herbalan tentang program kehamilan Atau obat-obatan Kalau misalnya bermanfaat jangan lupa dukung terus channel youtube ini Buat kalian yang sedang berjuang garis 2 Yuk gabung di channel youtube ini Supaya kalian dapat informasi-informasi menarik Seputar program kehamilan Nah, untuk informasi ini sendiri itu penting banget buat para kaum wanita karena apa? Karena supaya kita tahu apakah kita itu punya masalah di wanitaan kita atau enggak kayak gitu. Soal langsung aja ke videonya. Oke, kita bakal ngebahas gimana sih ciri-ciri rahim itu sehat. Ciri yang pertama adalah siklus haid yang normal. Nah, untuk wanita itu sendiri, teman-teman siklus haidnya itu sekitar kalau yang normal ya sekitar 21 sampai 35 hari. Nah, kalau misalnya dengan perdarahan itu biasanya 2 sampai 8 hari. Nah, ini merupakan salah satu tanda bahwa rahim kita itu sehat karena siklusnya itu normal. Nah, kalau siklus haid kita itu normal itu menandakan bahwa rahim kita itu sehat atau subur. sehingga kita haid setiap bulan otomatis ada ovulasi di setiap bulannya kayak gitu. Nah, sebaliknya kalau misalnya kita itu atau teman-teman itu mengalami siklus haid yang enggak normal atau mempunyai Uh, perdarahan yang berlebihan dari 2 sampai 8 hari atau lebih dari itu, atau bahkan sampai 14 hari lebih, itu tuh menandakan bahwa ada masalah di rahim kita kayak gitu, nah kalau misalnya kalian udah mengalami ini, buruan diperiksakan ke dokter, ini tuh nggak mesti untuk orang-orang atau perempuan yang sudah menikah ya, untuk yang belum menikah juga harus dipastikan apakah kalian itu udah normal atau tidak kayak gitu? Kalau misalnya normal berarti itu tuh rahimnya bagus. Tapi kalau misalnya tidak normal itu berarti ada adanya gangguan di bagian rahimnya. Ciri-ciri yang kedua adalah keputihan normal. Seperti yang kalian alami keputihan itu biasanya dua minggu sebelum kita mendapatkan menstruasi kita. Itu keputihan ini juga bisa dialami wanita yang sedang hamil ataupun wanita-wanita yang sedang mengalami atau mengkonsumsi pil KB. Nah, untuk tanda keputihan normal ini sendiri Biasanya dia itu berbentuk cairan bening Ataupun cairan yang berwarna putih Kayak gitu keputih-putihan Nah, cairan itu keluar biasanya dari vagina Memiliki tekstur yang kental Seperti lendir Tapi tidak berbau Misalnya, kalau misalnya keputihan normal ini Kalau misalnya dia mengering Dia menempel di Pana dalam Kayak gitu Pakaian dalam Akan terlihat seperti bercak kekuningan Dan itu tuh membuktikan bahwa keputihannya normal ya teman-teman tapi kalau misalnya keputihannya itu berwarna kuning gatel kehijau hijauan berwarna kehijau hijauan bahkan abu-abu bahkan bisa mengeluarkan darah itu tuh menandakan bahwa keputihan kalian itu enggak normal Nah untuk keputihan itu sendiri biasanya volumenya itu yang normal ya berkisar dari 2-5 mili aja per hari. Nah itu dapat berubah jika tergantung dari rangsangan seksual yang kalian alami aja kalau misalnya lebih dari itu itu tuh menandakan adanya gejala yang kurang baik di dalam rongga rahim kalian ya teman-teman dan kalau misalnya warnanya itu berubah kayak hijau-hijauan bahkan kekuningan bahkan abu-abu ataupun pendarahan di luar siklus menstruasi itu tuh menandakan berarti adanya masalah kewanitaan, adanya masalah di rahim kalian biasanya gatal, panas dan sebagainya baik. tanda yang terakhir yang ketiga adalah nyeri haid yang normal Nah, pastikan mengalami, kan? Kalau misalnya kalian tuh pengen haid, otomatis kayak berasa nyeri gitu di bagian perut bawah, kayak gitu. Jadi, haid yang normal terjadi karena adanya pelepasan hormon prostaglandin yang menyebabkan terjadinya kontraksi otot rahim atau miometrium. Jadi, karena hormon ini bisa menyebabkan kalian tuh berasa nyeri ataupun berasa kram di bagian perut bawah. Teman-teman, nah, untuk nyeri haid ini sendiri, dia itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu nyeri haid primer atau nyeri haid normal, dan nyeri haid sekunder. Nyeri sekunder ini, yaitu nyeri haid abnormal, dapat disebabkan karena beberapa penyakit atau kelainan organ reproduksi. Nah, ada pun beberapa ciri yang nyeri haid normal, antara lain sifatnya itu mulai dari ringan hingga berat, biasanya ringan dulu terus keberat durasi berkisar antara 12 sampai 72 jam dirasakan itu biasanya 1-2 hari sebelum haid datang atau saat hari pertama haid nah dirasakan di perut bagian bawah pinggang dan paha dapat disertai mual muntah lemes dan diare nah sedangkan ciri-ciri haid yang normal yaitu dirasakan setelah haid pertama nyeri kadang tidak berkurang setelah haid selesai pun tetap berlanjut nyerinya terus lebih sakit dibandingkan kram biasa. Tidak disertai gejala mual dan muntah Nah itulah ciri-ciri umum buat para wanita atau kayak patokan kita untuk mengetahui bahwa haid kita itu normal atau enggak Kayak gitu, rahim kita itu sehat atau enggak Tapi kalau misalnya kalian di luar konteks yang aku sebutkan itu Atau punya tanda dan gejala yang membuat kalian resah Atau bahkan nyeri yang kalian alami itu bisa lebih parah dari yang biasanya yang kalian alami dan baiknya kalian tetap harus konsultasikan ke dokter untuk cek keseluruhan kesehatan reproduksi kewanitaan kalian kayak gitu. Kalian bisa melakukan pemeriksaan ke dokter tapi dengan dengan gejala gejala, -gejala seperti berikut ya teman-teman. Kalau bisa kalian ngalamin ini kalian harus cek buruan ke dokter untuk cek kesehatan kalian, kesehatan reproduksi kewanitaan kalian. Yang pertama adalah tidak haid selama lebih dari tiga bulan dan tidak sedang hamil. Haid tidak teratur, padahal sebelumnya selalu teratur. Siklus haid kurang dari 21 hari atau lebih dari 35 hari. Perdarahan haid lebih dari 8 hari. Mengalami perdarahan di antara dua siklus haid, volume darah haid lebih banyak dari biasanya, nyeri perut di bagian bawah yang begitu hebat selama haid nah itulah tanda dan gejala atau ciri-ciri bahwa rahim kalian tuh sehat atau enggak kita jadiin patokan apakah siklus kita itu terganggu atau enggak kayak gitu nah itulah ciri-ciri untuk mengetahui apakah siklus menstruasi siklus haid nyeri kalian nyeri haid kalian atau keputihan kalian normal atau enggaknya kalau misalnya lebih dari yang aku sebutkan ciri-cirinya itu atau memiliki kelainan yang tidak sesuai dengan batasan-batasan normal berarti kalian itu mempunyai sedikit gangguan kayak gitu tetap harus dikonsultasikan ke dokter nah itu aja informasi dari aku semoga bermanfaat dan semoga aja buat kalian semuanya sehat-sehat semua semoga ya semoga aja siklus menstruasi kalian itu sesuai dengan ciri-ciri yang aku sebutkan tadi sehingga kita mempunyai kesuburan yang bagus kayak gitu nah itu aja informasi dari aku dan buat kalian yang baru aja mampir di channel youtube aku thank you banget Thank you banget udah dukung channel YouTube aku dan jangan lupa juga jika kalian suka dengan videonya klik videonya klik tanda suka dan subscribe channel YouTube ini dukung terus channel aku supaya semakin berkembang dan aku semakin rajin untuk sharing ke kalian tentang program kehamilan obat-obatan dan segala macamnya kayak gitu oke sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye bye.